Eh orang-orang beriman, jika diinfokan pada kita, ayo kita share, luaskan, supaya orang lain mendapatkan kenyamanan yang sama, maka cepat respon. Orang yang bisa meluaskan bagi orang lain, Allah akan luaskan titian kehidupan apapun yang amalkan dalam kehidupannya. Kita mulai dengan yang pertama dulu, tentang bagaimana amal itu sangat penting, dihadirkan niat di dalamnya. al bukhari nomor hadis yang pertama, bahkan ini dikutip juga, diriyat salihin termasuk di Al-Arma'in pada posisi yang sama. Yaqala Rasulullah SAW, ya, yang riwayat saya cukup sampai sini supaya terkait dengan konteksnya. Dia Sungguh setiap perbuatan itu pertama akan bergantung pada niatnya. Kalau dikaitkan dengan ibadah, maksudnya adalah apakah sebuah perbuatan disebut ibadah atau bukan, pertama ditentukan dengan niatnya. Niatnya Itu yang membedakan tanah ibadah dengan bukan Baik misal, sholat ibadah bukan Ibadah, tapi kalau niat anda bukan ibadah Maka tidak dipandang sebagai ibadah Karena ada orang celaka Sholat tapi celaka Bahkan lebih merugi dibandingkan non muslim Non muslim tidak sholat Tidak disebutkan celaka Karena memang sudah jelas celakanya nggak dapat pahala karena nggak sholat Tapi ada orang sholat disebut celaka nggak dapat pahala dan dapat dosa Perhatikan, tidak dapat pahala, dosa, dan celaka, dia solat. Non-muslim tidak solat, dia tidak dapat pahala, dan dia jelas celaka, tidak solat. Ini muslim, solat disebut celaka, kemudian tidak dapat pahala, dan dapat dosa. Siapa dia? Karena tidak semua muslim. Celaka orang solat, celaka. Yang lalai dalam solatnya, maksiat, salah dia. Anda yang ria dalam solatnya, ria itu dosa selain membatalkan amalan. Dia dosa, Quran seratus dua ratus enam puluh empat, puisi paling kiri sebelah bawah. Ria itu pasti menggugurkan amal, pasti, pasti. Ya orang-orang hey yang telah menyatakan dirinya beriman pada Allah, jangan anda gugurkan amal-amal anda yang telah lelah ditenun dengan perbuatan yang merusak. Seperti orang infak karena itu membatalkan plus merusak. Lihat kalimatnya, lihat kalimatnya Allahu Akbar. Orang yang riyah itu Semacam ada dia mengerjakan sesuatu, membuat gundakan pasir di atas batu yang licin, kemudian ditimpa oleh air bah yang sangat dahsyat. Kalau ada pasir nempel di batu yang licin, itu jangankan ada air bah, gak ada air bah pun kan akan melorot ke bawah kan. Ini ditimpa air bah habis semuanya, bisa akan air bah itu bagikan riahnya, dibagi begitu ditimpa gak ada nilainya. Tapi ujungnya, Allah Yah di Allah nggak akan ditujuk kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir, padahal berbicara tentang ria, seakan-akan ingin memberikan kesan yang seperti ini layak di ala lelah, lelah beramal saja, tapi enggak dapat apa-apa. Disebut oleh Quran, satu hilang amalnya, dua berbuat yang merusak, ketiga lelah tanpa dapat apa-apa, yang keempat wallahu al -kafirin. Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir, diserupakan perbuatannya dengan orang kafir. Dengan orang kafir, orang kafir enggak solat, dia enggak solat, tapi ini lebih parah. Orang kafir saja masih berpeluang mendapatkan hidayah kalau dia memohon. Orang seperti ini dengan sifat ria itu bisa menghambat hidayah datang. Itu bahaya. Paham ya? Makanya tolong hindari sifat-sifat yang tidak baik ini. Atau hati hati ya. ini ibadah saja. Kalau disusupi oleh niat yang tidak baik, bisa menjadi tidak ibadah. Makanya kita hadirkan niat yang benar supaya jadi ibadah dalam kebaikan. Ingat betul, setiap sholat, walaupun anda misalnya zakat yang ria habis. Teman-teman zakat itu gimana sih, padahal sudah tahu oh begini-begini, baiklah kalau gitu saya besok 100 juta zakat kalau bisa umumkan aja untuk motivasi yang lain Masya Allah, motivasi yang lain habis, puasa ria habis Masya Allah, Alhamdulillah hari ini mendapatkan puasa, semoga mendapat pahala, besok kita pengen puasa lagi, yuk sama-sama kita puasa Padahal dalam hatinya, nih saya sudah puasa itu pun salah salah Umrah haji, umrahnya Ramadan bahkan. Umrah Ramadhan berangkat, tapi dia bahaya. Bahaya. Undang semua orang datang, Masya Allah sampaikan, ya pada awalnya perkeinan baik, saya akan masuk, jadi salah. Bapak ibu sekalian, insya Allah Ramadhan ini, barangkali kami tidak berada di sini, kami akan menunaikan umrah. Mohon doanya supaya umrah kami ini lancar, dan maafkan kami, terus selama ini banyak salahnya. Bapak ibu ini umrah pertama kali di bulan ramadhan ini barangkali juga di komplek ini yang pertama yang yang umrah yang lain mungkin belum umrah ya PRT belum umrah ya PRT belum umrah juga mudah-mudahan kami doakan di sana, umrah kami bisa menginspirasi yang lain ikut umrah juga Masya Allah habis, selesai tapi anda jangan kira minum itu ibadah bukan? sholat jelas ibadahnya tapi jadi tidak ibadah ketika dia minum belum tentu jadi ibadah, tapi ketika diniatkan, Bismillah, karena Allah, maka dituliskan sebagai ibadah. Maka niat membedakan antara ibadah satu, antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Yang kedua, niat membedakan antara ibadah satu dengan yang lainnya. Dari mana anda bisa misalkan beda beda bedakan puasa sunnah dengan puasa wajib. Dari mana anda bisa bedakan puasa qadha dengan puasa wajib. Dari mana anda bisa bedakan solat buhur dengan solat asar. Yang ditunaikan di waktu yang sama dalam bentuk jama' takdim atau jama' takhid. Rokatnya jumlahnya sama, rukuh sujudnya sama, Pembedanya apa? Niat. Maka dari sini kata para ulama, niat itu mesti dihadirkan termasuk dalam persoalan wasalam. Kapan dihadirkannya? Dijawab oleh hadis riwayat al-hafsa. Tidak ada. Anda, umiin, umiin, keterangan rasulullah saw yang dilakukan dalam kitab al-nasa'i dan hadis baju budi. niya pakai siam kalimatnya sebelum datangnya fajar fala syama fu maka siamnya puasanya dinilai tidak sah tidak ada fa'idahnya maka niat itu dihadirkan sebelum datangnya subuh boleh jadi boleh malam enggak ada masalah sepakat ulama tidak ada masalah Anda bisa niat malam nih setelah tarawih misalkan mau istiqhar dan niatkan dalam hati haluha fil qalbi di ada amalan di dalam hati ada amalan di lisan ada amalan di wajah wal hati itu disebut niat Amalan niat disebut talaffuz di dalam hati. Amalan awal ini jawarih dengan anggota tubuh kita yang lain. Disah. Ini yang saudara tanda dalam hati. Saya mau niat salat subuh dua rakaat. Bahasa Arabnya usolli fardholiyat. Kalau itu salat subuh. Selesaikan empat rakaat al-barokah. Disah. Dalam hati anda niatkan. Dan lisan anda mengucapkan kalimat Allahu akbar. Abu Dawud dan hadis 957. Jadi Allahu akbar anda ucapkan. Allahu akbar. Anggan anda berfikirkan jadi ini lisan dalam hati niat, Jawari mengangkat tangan sejajar dengan bahunya. Ya, nomor hadis Al-Bukhari -Al nomor hadis 751 misalnya kan hadzoman kibaihi. jelas sampai sini? Jadi silahkan, niatkan malamnya. Malam kalau sudah niat itu misalnya Anda tidur, bahkan berhubungan suami istri itu tidak membatalkan niatnya, sah niatnya. Kalau Anda ingin lebih dikuatkan misalnya mendekat kepada fajar boleh. Ya, mana sahur misalnya selesai sahur, dengan baik selesai sahur atau makan di waktu saha, bis istighfar anda berniat untuk puasa. Dan akan lebih baik bila niat itu digunakan dengan takrar. Mengulang, berulang. Berulang, ya tidak dipaketkan. Ya, misalnya niat sekali untuk 30 hari ke depan atau 29 hari. Baik ya, ada yang berpendapat demikian tapi itu lemah. Diusahakan, niat itu dihadirkan tiap malam untuk menguatkan motivasi kita lebih baik daripada sebelumnya. Jadi, alangkah lebih baik bila tidak dipaketkan sampai dengan sebulan yang ke depan. Ya Allah, niat saya puasa Ramadan ya Allah, satu paket sampai akhirnya. Misalkan supaya enggak diulang ulangkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa gitu kan? Dalam hati Anda hadirkan kalimat itu. Walaupun ada sebagian yang mengatakan benar tapi tetap yang terbaik adalah adanya takrar atau diulang dalam setiap malamnya. Jelas sampai sini? Baik, alhamdulillah. Eh hey, orang-orang beriman,